Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Rahayu. Salam Bineka Tunggal Ika. Youtuber sedang mengadakan Ini pada kesempatan hari ini men-review pemusnahan raja yang dimana raja ini atau pegon, ada pegonnya juga dan Valkalam alam juga. Ini ya jadi tiga. Jadi sebenarnya ini Berimbasnya yang dirasakan oleh yang punya Pokoknya ini di suatu tempat warung Dipasangi ini Namun tidak ada hasil Dan malah secara metafisika Ini Ada penunggunya Biasanya al-tosam atau jimat atau wafak, wafik ataupun raja pegon, kalau kalam gini biasanya apa ya? Energi atau Kodam mata hitamnya tapi ini bukan dari satu pengawalnya yang ada di sini adalah sesosok jin. Jadi, kalau raja seperti ini... Tidak boleh dilarung atau disobek-sobek Harus dibakar dengan api membara Bukan api kecil atau korek api Harus api membara Sangat berbahaya sekali raja ini Bila mana tidak mempunyai dekengan Guru sanat salaf yang jelas Sangat berhati-hati sekali ya Ini bisa nyampluk Anda Kalau Anda kuat berarti bisa nyampluk keluarga Jadi harus totalitas pemagaran. ini persiapan akan mau dibakar ya Ya, Permirsa ya Haskarwangi Jadi, pembakaran ini tidak harus semerta-merta ya Harus pakai api membara Sangat membara sekali Karena pengawal raja tersebut tadi adalah bukan main Pokoknya ada salah satu jin yang mengawal Lalu lepas ya, ketika membakar tidak ada angin atau apa. Wajahnya itu kayak tidak mau di tengah-tengah bara api. Tapi Alhamdulillah dengan izin Allah dan perlindungan Allah, request yang minta ajaunya pasiennya bahwa atau yang lain hati-hati jangan sembarangan mencopot raja. Jimat, wafak wifi atau memusnakan ada tata caranya sendiri dan harus ada pengawas Kalau membakar aja gini, hati-hati, jangan di tempat sembarangan. Takutnya sawaf energinya atau penunggunya tidak semerta-merta hangus seketika bisa berkeliaran. Dan di sini sebelum membakar tempat sudah dikondisikan baik secara spiritual, metafisika, dan doa. ini untuk pelajaran para pemirsa semuanya maupun subscriber YouTube Haskarwangi itu tadi saya tidak tahu ajaran dari mana jimat wafak webek atau altosam atau Gupal Kalam atau gimana jadi itu tadi sebenarnya pegon dan valkalam Bukan apa ya kalau dikatakan raja realnya bukan sih bukan raja itu tadi Jadi harus ada pembelajaran khusus Terima kasih Ya itu tadi saran dan pesan saya Semoga video ini Bermanfaat bagi semuanya Para viewers dan subscribers Selamat melanjutkan aktivitas Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, salam, om um swastiastu, namo buddhaya